as i gone it felt like you were with me then in that place it felt like a dream you can't remember any details people places everything is blurred out you can still feel the atmosphere of what it was like to be there I have a feeling that after this Reality isn't going to be the same anymore. 7 Maret 2020 adalah hari di mana kita semua harus kehilangan Bapak Haji Mangalisu SPD MSI. Beliau adalah sosok yang sangat berpengaruh di SMA Negeri 4 Kendari ini. Membawa duka yang sangat mendalam, meninggalkan sejuta kesan dan pesan. Semoga segala amal ibadah beliau dapat diterima di sisinya. Amin. Selama di SMA 4 tentunya banyak sekali Entah itu dari gurunya yang baik-baik Terus dari teman-teman semuanya ad, Ataupun adik kelas yang baik-baik e, Kisah persahabatan, percintaan Dan lain-lain itu sangat berkesan semuanya Pokoknya semua yang ada Dan saya lalui di SMA 4 semuanya berkesan buat saya Di SMA Negeri 4 Kendari itu Terlalu banyak kenangan yang tidak bisa saya ungkapkan Mulai dari teman-temannya yang luar biasa Guru-gurunya yang hebat-hebat serta fasilitas sekolahnya yang sangat mantul Sekolah di Semanpat tuh sudah sekolah paling bagus Sini saya diajarkan mental paling kuat Pastinya diajarkan mental gitu kayak keren lah Nggak menyesal pokoknya sekolah di Semanpat Di Semanpat, kau bukan hanya jadi orang pintar tapi kau akan menjadi orang yang bermental kuat Percaya saja Untuk angkatan 42, semoga kalian semua sukses di masa depan nantinya Untuk angkatan 42, yang pertama itu selalu mengikuti arahan guru-gurunya Terutama kalau untuk saya pelatih saya itu Pamsar, karena beliau itu yang sudah membawa saya menjadi juara. Dan yang kedua itu, uh, untuk para bidang olahraga, itu teruslah berlatih agar kalian mengharungkan nabai kesenangkat di tingkat nasional. Waktu begitu cepat berlalu, tak terasa masa-masa bersama kita telah berakhir. Tiga tahun sudah kita jalani bersama-sama di sekolah ini. Seiring berjalannya waktu, kita telah mengukir kenangan dalam ingatan kita bersama. Kenangan manis, pahit, susah dan senang kita jalani bersama. Tetapi harus bagaimana lagi? Rasa sedih dan kecewa telah tercampur aduk dalam kondisi saat ini. Doa bersama yang tiap tahun dilaksanakan pun tidak dilakukan. Bahkan, Upacara terakhir yang kita tunggu-tunggu angkatan 42 terhalang karena pandemi yang melanda dunia. Di saat segalanya telah terencana dengan rapi, disusun sedemikian rupa, semua telah terlaksir. Kita selesai sebelum waktunya. Baru selang, Bu Hadija, oh, Bu Haryanti, Serswar, Wali, Pak Jafar, Mike, Bu Sartini, Budan Nisa, Bapak, Pemang Alam, Pak 3S, 1000 <tCRS> ya, Bu, Bu Andes, Nusa Muda, dan para budidaya.